Kalau sekarang lo berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting sudah terlambat so, Su. lo udah rugi waktu, rugi biaya. Ya waktu gua kuliah gua pikir pendidikan itu penting. Tapi setelah gua keluar kuliah gua baru ngerti ternyata pendidikan itu tidak penting. Nah itu, itu hasil pendidikan Sul. Kalau lu nggak berpendidikan lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Pendidikan itu seperti pondasi untuk membangun masa depan. Pondasi yang kuat membuat sebuah rumah bertahan di tengah badai. Coba Anda bayangkan jika sebuah rumah tidak memiliki pondasi yang kokoh. Yang pasti, rumah tersebut akan roboh jika ada badai yang menggoncangnya. Begitulah jika seseorang tanpa pendidikan. Dengan pendidikanlah. Sesuatu yang kita tidak tahu, menjadi tahu. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan dambaan bagi setiap anak. Fasilitas yang memadai, dan tenaga pengajar yang berkualitas, membuat anak-anak dapat belajar dengan baik. Tapi, bagi anak-anak di pedalaman itu hal yang mustahil. Dikarenakan kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar, membuat sebagian anak harus memendam mimpinya demi mendapatkan pendidikan yang layak. Namanya Dorthia Sau, salah satu guru pedalaman yang ditugaskan di FLC OENASI Timur Tengah Selatan. Usaha dan kerja keras sangat penting dalam berkarya. Inilah yang ia rasakan saat ini. Kehadirannya di OENASI membawa dampak yang besar bagi anak-anak didiknya. Anak-anak yang tadinya belum bisa membaca, namun perlahan sudah bisa membaca, bahkan menulis. Dorthia tidak hanya mengajarkan mereka membaca dan menulis saja. Namun ia pun mengajarkan anak-anak didiknya mempunyai tata krama yang baik. Karena baginya, seseorang anak tidak hanya memiliki pendidikan saja, namun juga harus memiliki tata krama yang baik. menjadi guru pedalaman, memang tidak mudah. Apalagi mengajar anak-anak paut yang diibaratkan sebagai fondasi. Dari sekolah pautlah anak-anak mulai dibangun fondasi yang kuat dalam hal pendidikan, yaitu membimbing dan membangun karakter mereka dari nol. Dorthia sangat bersyukur menjadi bagian dari Yayasan Tangan Pengharapan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baginya, keterbatasan dan kekurangan tidak menjadikannya alasan untuk berhenti berjuang. Ia tetap bersemangat untuk membimbing dan mengajar anak-anak di ONAC agar meraih mimpi mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning Center di ONAC Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kepedulian kita telah memberikan secara harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.